Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah mempelajari Dua bab yang sangat penting pada pelajaran ini Yaitu adalah Bab tentang Hari akhir, iman kepada hari akhir Dan yang kedua adalah bab tentang akhlak. Relasi hubungan antara Kedua pelajaran ini sangatlah penting Ibarat kita bermain layangan Dan diikat dengan benang kemudian diterbangkan sejauh masih terikat maka layang-layang akan berada di kendali kita karena terikat dengan benang tersebut hari akhir ibarat benang akhlak ibarat layangan maka akhlak berilmu penyekara kreatif dan lainnya harus terikat dengan keimanan karena kalau jika tidak terikat dengan keimanan maka akan lepas kendali Di antaranya dengan iman kepada hari akhir banyak ayat yang menunjukkan bahwa iman itu melahirkan karakter, sikap mental atau perbuatan Itulah yang membedakan antara akhlak dengan kepribadian. Karena kepribadian itu sifatnya umum Kiraum dan umum jahal memiliki kepribadian yang kerja keras, berilmu, kreatif Tapi untuk apa? Untuk mengusuhi Islam, menghalangi dakwah Sedangkan apa yang kita maksud dalam Akhlak ini adalah sebagai pembuktian dari keimanan kita, terutama iman kepada hari akhir. Perhatikan dalam surat al Imran ayat 144 berbunyi Qul Bismillahirrahmanirrahim nasihatun radjim bismillahirrohmanirrohim yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruunal ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa wa yasari'una fil khairat Ula ika yang artinya mereka beriman kepada Allah dan penghabisan atau hari akhir mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencerah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan mereka itulah orang termasuk orang-orang yang sholeh ada tiga kata kunci dalam ayat ini itu yang pertama wal yaumil akhir itu orang yang beriman kepada Allah dalam hari akhir yang kedua adalah Akhlak yang ditunjukkan orang yang beriman kepada Allah nah, di akhir adalah mereka yang warusa, itu mereka yang berlomba-lomba berusaha dengan keras melakukan berbagai amal baik, dan yang ketiga wa yaitu orang yang solih. Itulah orang-orang yang solih. Ada keimanan, ada, ada karakter atau akhlak yang ditunjukkan dari keimanan tersebut, Jadinya masih dikendalikan dengan benang iman kepada hari akhir. Satunya sehingga kemudian puasa khairat terus menerus bekerja keras tak henti-hentinya melakukan berbagai kebaikan kemudian ada gelar ada identitas yang Allah berikan bagi orang-orang yang seperti itu yaitu minas yaitu orang-orang yang termasuk diberi gelar orang yang soleh kita di tempat keimanan yang ada dalam hati tidak ada manfaatnya kalau ternyata kita terbukti dalam akhlak dalam perbuatan sebatas persiasan saja atau sebatas ilmu pengetahuan saja. Sebaliknya ada orang yang kerja keras berjuang berusaha senantiasa berusaha terus beramal baik, tapi tidak ada iman seperti layang-layang yang putus talinya, layang-layang terombang-ambing tidak jelas mau kemana bisa jatuh bisa nyangkut di pohon atau bisa bisa nyangkut di tiang listrik dan tersengkel ter ter listrik di sana karena sudah tidak ada benang lagi. Sampai kita teta atau bilang manusia solehin, Allah mensyaratkan dua, yaitu memiliki keimanan, seidentalnya iman pada ayat akhir, dan yang kedua memiliki akhlak. Akhlak tersebut dikendalikan penuh oleh keimanan. Tidak ada pilihan, hanya ada satu. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik menurut Allah, in the di sisi Allah yakni menjadi orang soleh. Maka tempat hati kita dengan keimanan terus menerus. Dan amalkan dan rubah akhlak kita setahap demi setahap sehingga ia memiliki sehingga kita memiliki akhlak yang permanen. Waman amana waman Begitulah orang yang soleh imannya kuat akhlaknya baik maka Allah memberi jaminan memberikan garansi tidak akan pernah ditempat kesedihan malangan dan kesusahan. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.